Habis satu tambah lagi doi Habis tarik lagi Isi saku subak tipis Dompet kering landung naik Bicara subak putar buat wacana sendiri Ape eja ke e kalau minum mere, Jangan ada pada lari Mari cungkil matahari Dudung sampai lupa diri Obong sudah nada tinggi Pulang rumah subak gandeng Masuk kamar obrek abrik Tidur munca lagi Baru ko sadar diri Fak moke semula naik tutup botak Lain supaya curhat bas masalah sampai buta Star dari pikir mai tua yang mau tolak Salah-salah lihat emang jatuh mau Ah sudah janta lalu pikir tuh masalah Ini moke paling pas buat menghibur suasana Mending operator kasih naik di volume Mari katong semua berdiri baku oleh rame-rame Sentus lo kita putar, semua mulai rasa pusing Ambil pasangan pokok yang jasenggol kanan kiri Semua mulai menari, jangan bikin nego.